ni kena ni agak dapat ni ye halo banyak ikan yang di sini Dah dapat kau berapa banyak tak dapat sekali cuba mancing di sport Tawarawa, bersama Mas Ian. Ini siapa ini? Kenapa kamu tertawa aja kamu? So, pakai umpan apa ini, Kang? Ini pakai umpan cacing. Bisa cacingnya ya, Kang? Tidak ya doyan kalau saya makan cacing. Kalau makan mie baru doyan. Ada yang makan, kan, ikan puasa. Kan. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ikan oh, oh, pindah haluan Oh Bau amis Naikannya. Kau dah tidur ini. Kau kau dah oh, agak makan. Kento kamu. Kento dapat tahi kamu itu. Ah, coba di situ tidak lagi lah, wah oh, nyantol nyantol di anu godong, dong godongan, semut ba anak cucunya mau anu ba, mau mancing ba, Dile. ayo ini udah makanan spesial ini wow. Harus sabar, harus sabar menunggu. Kok bisa? Kok dia? Ah Aduh Aduh Aduh Aduh bisa? Kok bisa? Aku pengen pentol, sing ono oh ndak. Aku pengen pentol, pentol, pentol, pentol, ndak. Okay, Yang emi nih. Nai jangan jangan agak-agak ni